Panjang banget itu Pondok Putra ini. Itu terlihat dari sana, daya ini, ya ini, lantai dua ini. Ini Pondok Ini adalah suasana pembangunan Pondok Pesantren Al-Mubarak 5 lantai. Semoga panjenengan semua yang ikut berpartisipasi membantu mendoakan pembangunan Pondok Pesantren Al-Mubarak yang saat ini baru tahap pembangunan. Ini membangunnya di tiga tempat. Kalau di se-Indonesia ini ada sekitar 10 tempat dibangun. Semoga saja dengan pembangunan Pondok Pesantren Al mubarok yang saat ini baru taraf pembangunan, ini juga baru dibangun. Semoga saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa dan orang yang berkhidmah untuk terlaksananya berdirinya Pondok Pesantren Al mubarok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta bendanya. Ini pembangunan lantai lantai lantai 1 ya, kemudian membuat dia lantai 2. Ini setidaknya dibutuhkan uang semuanya itu sekitar 5 7 miliaran. 7 miliar untuk diselesaikannya pembangunan. Ini baru seperempat, Jadi masih sana masih ada tanah dan alhamdulillah kemarin udah di apa itu Di belakang pondasi. Ini suasana Pembangunan ini Kita berdiri di Lantai 3 Di Pondok pesantren Al Mubarak di Pondok Putri Itu terlihat dari sini Ada SPS Ada SPS panjang banget itu pondok putra ini itu terlihat dari sana daya ini daya ini lantai dua ini ini pondok putra ini pondok putra kemudian perumahan-perumahan penduduk alhamdulillah semuanya ditempati di santri ini rumah-rumah penduduk semuanya ini ditempati di santri semua Semoga saja yang setika untuk pembangunan pondok al Mubarok, harta bendanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja bandingan semua yang ikut serta mendoakan pembangunan Al-Mubarok, semoga dibalas oleh Allah berlimpah ruah dan dilahirkan di tempat ini, santri-santri yang alim. Ini terlihat biru ini adalah tempat kajian. Karena kalau diletakkan di pondok tidak ada aula yang besar. Karena santri di sini ada sekitar 600 santri. Ini tanah-tanah pondok yang sudah dibeli. Ini rumah juga milik pondok juga. Ini rumah kemarin baru beli milik pondok untuk santri-santri yang ngapalin Quran. Ini kamar-kamar santri putra. Ini sangat luas banget nyampe sana, nyampe sana. Ini setiap hari terus tidak berhenti membangunnya. Ini beberapa tukang-tukang yang sudah siap menata besi-besi untuk pembangunan pedo pesantren al-mubarak.